<laughs> <laughs> Baby Bus Aku adalah prajurit penjaga lingkungan. Tempat indah kita sedang tercemar. Cari tahu di mana tempat yang membutuhkan bantuan kita. Wah, kita harus membuat kayunya dengan indah. Geser sepanjang benang putih. Dudududududu. -du -du -du -du -du. Do do do do do do. Ah, aku adalah tukang kebun jenius. Ya. Tikus nakal mengaduk-aduk lagi deh. Wah, gawat nih. Itu semua sampah di taman. Kita perlu membersihkannya. Menjaga lingkungan dimulai dari diri sendiri. Saya adalah boneka penjaga lingkungan. Taman adalah rumahku. Dan aku cinta semua taman. Nah, kau, jangan membuang sampah sembarangan lagi ya wow. Ada ladang bunga Berilah air Berikanlah air Bunga-bunga yang cantik, ayo minum banyak air dan tumbuhkanlah dengan besar. Aduh, airnya habis. Ayo kita ambil air lagi. Wah! Wow. Bunga-bunga yang cantik, ayo minum banyak air dan tumbuhkanlah dengan besar. Aduh, airnya habis. Ayo kita ambil air lagi. Aduh airnya habis Ayo kita ambil air lagi Bangunannya kotor sekali. Ayo cuci. Cuci, cuci, cuci. <tik> <tik> Selanjutnya sikat-sikat. Sikat-sikat, buka-buka. Hehehe. <tik> Selah dengan air, wah bersih! Airnya kotor sekali. Ayo, ganti airnya dengan yang bersih. Sampahnya dibuang ke tempat sampah. Tunjukkan kemampuanku. kalau begini tidak akan ada yang bisa kabur. Hey, wow. hey. Angkat semua sampah di danau Tiga, dua, satu Hati-hati ya Lihat, ada ikan di sana Ayo kita selamatkan Prajurit kecil Rumah kita kotor dengan sampah. Tolong kami. Ayo taruh ikannya ke dalam kolam ikan. Terima kasih ya. Hati-hati ya. Wah. Wow.